Halo sahabat instan jumpa lagi kita hari ini adalah hari ke-14 perjumpaan kita. Hari ini kita mau makan Indomie mie goreng pedas. Gak usah lama-lama lagi. Yuk kita langsung aja bikin. Halo sahabat minstan Mie nya sudah selesai Kita bikin saatnya kita cobain ya sahabat minstan Ini adalah indomie Mie goreng pedas ya sahabat minstan Kita cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm. Rasanya enak sahabat Minstan. Pedas-pedas. Bagi kalian yang suka pedas harus coba ini. Sahabat Minstan, mie goreng pedas. Ini dari Indomie sahabat. Minstan. Oke okay, sahabat mie instan Jangan lupa subscribe ya channel ini Biar kita bisa ketemu lagi besok ya sahabat mie instan Oke okay, sahabat mie instan Kita lanjut lagi makan ya Soalnya kan ini minyak Enak Mie gorengnya pedas-pedas gitu